kayaknya, bukan abang kakak? Apakah karena sering teralihkan, teralihkan urusan keluarga, keenakan nonton, dengan buka HP? Sekarang gampang lemas lah. Gara-gara sering menunda lagi, yang membuat urusan menumpuk, prokrastinasi Salah. Apa mungkin kurang support? Sekarang merasa terisolasi, susah sendiri? Jangan-jangan karena sulitnya terwaktu, banyak jadwal-jadwal yang payah disusun. Semua oh, jawaban tadi salah semua Salah karena utamanya Gara-gara sering teralihkan Sampai gak pandai waktu Sang kandidat jadi gak terdivasi. Nah, masalah motivasi inilah problem utamanya Bisa diawali karena topik tidak menarik cucunya kurang menerangkan, baginya Jadinya seperti saya Lebih tertarik konten Ada juga yang sulit membatasi masalah bertau Ada lagi yang sok perfeksion Takut disopasinya gak berkualitas Ah mestilah melakukan motivasi agar jangan terusan cari pengalihan.